Bapakku. Di rumah ini Pondok gede, Rimbun dan duka segi pembuli. Bawa kudengar ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya sampai saat tanah moyangku. Sentuh sebuah rencana Dari serakannya kota terli masjid samping rumah wakil pak lura tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari nam sebentar lagi Angkut tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan tak pernah kembali. Sampai saat Sentuh sebuah rencana dari serakannya kota terlihat.